Ternyata guys, kita juga ada playground di kamar Ibu dan Ayah ya. Ayo kita pergi. Ada nah, sini. Ya. Oh, tapi kunci, guys. Dan kita tidak bisa masuk. Gara-gara kayak gini, guys. Aduh, secretnya Ayah dan Ibu. Kita tidak bisa masuk. <tuh <tuh> <tuh> Jadi, kita cuman nyintip dari jendela. Ya udah yuk ikutin aku ini guys mereka dari lagi di bawah sana jadi lihat po pohon itu bergerak guys nah semua dan uh, ah ya semua semuanya bergerak guys karena mereka di bawah guys jadi kita tidak bisa turun lagi gara-gara guys tidak ada tangganya sekarang guys kita harus turun guys kita harus putar dari sini dan lihat tangan itu itu adalah pintunya guys ya, kenapa kita akan uh, rumah kami kan highest kayaknya highest branch jadi kami ingin jalan-jalan aku ingin eh perutku so, guys ini kamar mandinya aduh Nah, ini kamar mandinya. Dan ini kamar tang. Aku punya tampek, punya kamar ya. Eh, si, si nya di situ. Jadi di sini iya, ini anak ini saya aku punya tam. Oke. Kita udah bisa tahu sih. Sekarang lihat. cari sih ada gitar favorit aku. Uh, telepon ini jadi aku yang anter ini aku ingin berjalan-jalan let's go.